Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat les Lord dimanapun kalian berada, Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan terus hadir mengabarkan informasi terbaru dan kabar- kabar spesial dari Lesti dan Rizky Billar. bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini di sini ada sebuah postingan tentunya yang membuat kita mendapatkan pelajaran dari seorang Rizky Billar ini ada postingan yang diunggah oleh akun bukpir virus Leslar Reaksi Papa Bilar ketika ada orang yang memfitnah persahabatnya Bapak Bilar mengatakan bahwa jika ada buah yang busuk di pohon Jangan dijorok persahabatnya karena pasti bakal jatuh sendiri Dan tentunya jika mana ada tentunya manusia yang hatinya busuk Jangan disentuh karena pasti jatuh sendiri Itulah kata-kata bijak yang sangat luar biasa Menjadi pelajaran untuk keluarga konoha semuanya Masya Allah, ini tentunya pesan dari seorang Rizky Bilar Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Leslar, BBL selalu sehat, selalu bahagia Dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun, Bu Fir menuliskan sebuah kalimat Masya Allah, Bismillah yang Leslar BBL, sehat terus panjang umur dan dijauhkan dari segala fitnah, dikuatkan mental, hati, dan fisiknya Biarlah buah yang busuk itu akan jatuh sendiri dan biarkan tangan Allah yang mengazabnya Kita doakan bersama yang mudah-mudahan yang selalu mau fitnah, mendapatkan hidayah, dan selalu menebar kebaikan Kita doakan yang terbaik saja dari postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Siti Nurahayati 9454 mengatakan, Amin, semoga Leslar selalu dalam lindungan Allah, semoga rumah tangganya bahagia, langgeng, barokah, amin, luar biasa. Dan berikutnya persahabatnya kita mampir ke unggahan dari Leslar saja. Dua jam yang lalu nih persahabatnya memposting sebuah postingan kalimat. Jangan khawatir, mereka yang membenci Leslar hanyalah pengagum yang bingung mengapa begitu banyak yang mencintai Leslar dengan tulus. Persebati ya? kebingungan memang seringkali membuat seseorang berbuat tidak sesuai akal sehat. Persebati ya? kita doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu banyak support dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar serta keluarga. Dan untuk berikutnya persahabatnya kita mampir keunggulan dari KITSBITERTI ke Ini momen spesial di tanggal 30 Juli tahun 2020 Pak Bos, persahabatnya masih ingat enggak ya endorse ini? Masya Allah banget ya Disitu dedek Lesti Kejora lagi menelepon Papa Bilar Ini sih luar biasa Kita simak persahabat ya, gaya dari Papa Bilar saat menerima Telepon dari Bunda Lesti Kejora Aduh senyum-senyum tipis tuh Dari Papa Bilar Masya Allah bahagia sekali ya Happy banget Terlihat Papa Bilar saat menerima Telepon dari Bunda Lesti Kita juga simak di kalimat caption yang dituliskan 30 Juli 2020 Pak Bos masih ingat gaya ya ini, ini, jangankan Bapak Muhammad Rizky Bilar Fans Leslar pun pasti Udah pada lupa katanya tuh ya Ini sih cute banget Masya Allah Special moment yang cute, yang sangat luar biasa Bikin happy banget warga Konoha Dan di sini pun persahabatnya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Al-Khalifi mengatakan Masya Allah jadi senyum-senyum sendiri kan Katanya tuh aduh Masya Allah banget ya Hingga komentar lain pun diberikan dari akun Rahma.ain29 Ingatlah sama Endos pertama kali Dedek vitamin apa gitu Sampai di up 3 kali Hapus up lagi kata itu weka, weka. Ini sih luar biasa banget ya Masya Allah Dan selanjutnya bersahabat kita simak juga Jangan sampai lupa bersahabat ya Untuk selalu streaming Vlogless Lar Entertainment BBL tentunya dangdutan di kampung Ini viewersnya sudah mencapai 321.000 kali ditonton Ini berpeluang bersahabat ya Untuk masuk jajaran trending sama-sama semangat Jangan kendor persahabat yang buktikan kekompakan dan kesulitan dari Leslar Lovers Dan selanjutnya persahabatnya sekedar mengingatkan Bahwa bakal ada acara Leslar Metaverse Big Ama Yang akan tentunya dihadirkan hari ini jam 11 siang ini persahabat, ya Tanggal 13 Mei 2022 hari ini Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Tetap stay tune dan menonton channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan kabar-kabar baik berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.